Oh, panai hantu nyonya Kajaya. Berapa urang? Kau ni Dari... uh, uh, patro ini. Dari patro, patro kata ni. Dari suka Jaya ya. Suka Jaya, suka Jaya. Oh, Tokedin... Oh. kata. Anak dokedin. Dokedin. Oh, dokedin, suka Jaya. Kebutau oh, ini, kebutau apa memang di gigau yang cukup memang lembab lagi, barapa bulan, eh, tapi si kebulu macam mana, terdalam yang, menan menan sih di sini, taklah, nak kecukupan kita, macam, kita kalau benda kalau dia, dia cukup senang Eh, mi, eh, mi, benda tu lebih dah leh, yang najamenya, hari itu cukup itu kekinnya, jadi pati leh yang, leh yang kampung, siapa kampung, aku dah tanya kat kampung, nama, beli denganan kita patut kuliah ke oh mesti kuliah kat sana oh kuliah di bandar hmm bandar dia kutacak terus sana sebab doktor kita sana oh alhamdulillah kena je doktor kat sana tu nyanya tuk kedik oh umi lah ko oh macam ro gayak ada orang oh mak banyak. nyau mu tu betul pakai teh kasi kat dalam mak tiatinah mak tiatinah pakai hasna ho hasna wala lagi tapi kananya empat na ja yo Nyong ni pagi-pagi. Nyong dihang karado. Nah. Nah ni daro ni. Nyong ya. Hasna menyemenaan jajab MP katuh batanyo tiap ulik kan. Tiap bagari, apa puli? Ana na puona ku tibo. Kan, kan samana ni, ai tajik ide dari Kata tajik ide dari mana? Bukan mi. Kan? Nyong pian deko, Din, yah ka ulun nang rau. Oh, padok kan ada udah Rupanya di Dua ya. Ah, iya Dua Nangro. Gale bulan. Anak bawahna. Jadi, yuman ke ban maksud tu diwan ngata ka jakna puna puna ba diwan den guna peprayo uh -huh. nah berita pacu dari ayah lepon, uh -huh. jadi, uh -huh. kan? yeah. di telepon jadi ya dia japeng ke on oh menan hmm. nah jadi heh uh -huh. kiban purah benar ada ke purah do di ta oh uh -huh. nyo nyo kabutu, kata, uranyan, ka beto coba ya kada oranyan kah ah lebih kurung apa pula dengan kada hmm. ya main kah Nah, ke pinjam pede memang kayak cari pinjam. Eh, nyog tuh 2 juta. Ipar rumah. Hanya dengan neo. Oh, iya. <hagueieurs> Lau ibu deh ilaci. Oh ilaci, oh, oh. <laughs> ah, pula kita pergi ke mana? Ke apa? Serba ciri. Oh, ilaci, ilaci yang warna putihnya. Oh, yang mame neng. <laughs> mame, ah, eh. mame, hadiah bimeng. Biasa buat nyo, hmm. hmm. Baris je putih, tapi memiliki. Biar nyo, pek. Abang hmm. tondong ada ya, hmm. pula. Dibanding mobil. Lagi ban, Lekutra tu je. Jopeng di kaluncuk. Ya kan? Hmm. Abang nak kalun terima. Hmm. Abang pajak-pajak ada dalam telepon di ayah tu. Hmm. tak kah? Abang nak katerok buat Tunggu Raya. Ya benar lho. Nya oh, awal Tunggu Raya. Kajik Encik yang menyamanan. Penyawa manah pekal yang terima. Maksudnya, bergagal untuk berjalan apa? Ini? Mutua rakyat. Tak agak menang, Apa Apalau. Ah, adik-adik. Kenapa? Wartan mereka, tak? Ketang ringgir yang menang. Wartan mereka, aku. Oh, ibu, adik. Apa? Apa khabar? Adik, adik. Apa? Hape bisa dimiliki oleh semua orang. Adik beli amat <tuk <tuk adik, ah. Tapi adik <tuk> boleh amal ke orang. Adik tak? Tapi nak pelan yang betul tu? Bukan. Pelan yang betul tu? Adik nak pak draw? Tak minta lah bang. Tak tanyang-tanyang boleh buat tu. Oh, draw kan Nah. Maaf, fikir dah elok tu. Dah elok Lagak-lagak lagi draw dah? Mana? Mana? Haa nak?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 gaga amigo elikor abi oi buat oh dia kalau dia dia abi oh jangan nah dah dah tapi dia ikut dia ma oh ma cuba jemah kunah noh ade wa ma nah ade sang dia ade jemah oh lia uan bunda nyammi ditanyo hmm. ku ber alhamdulillah kada kiramat allah kan kajai jua jua nyawa kerja lagi ke bubar nya kada beleya yo di pihak ke mang tirau aja nah yung kuli lagi babarasa jua tamtay udah em pudah lawan ji menyalagi nya lain nang ngunjing ndak nyakanya ai mano omak rencana ada melantau Rudi mah No, benar -benar mampu, bah, ino piannya empat tahun kerja. Boleh mampu kaja. Bahinio mandang. Kami tawa pak kerja apa pula empu yang jual ino kan sepanengade ino. Ya bang hi lagi bunda pegah. Ino ni jangan cekiban kamu ino. Duang bunda hanam sohiropi. Empat tahun kerja main ino mak. Dijah bapak rumah tungkuraya Ya bang lagi bunda pegah. Ino ni jangan cekiban kamu dua dengan bunda garumon ya, lagi bunda, ya, nijak, kredit, kredit, kredit, kredit, kamo, dua, ino. Cekiban cucu hi pak ya, nak pegah. Ya, eh, keterima mak. Hati-hati sejak ayah lepas tunggu raya. Kadang-kadang Pasti keterima. Alhamdulillah, doa maka Allah keterima. Hati-hati sejak ayah.